hujanku yang sejuk kota hujanku yang damai kota yang indah aku rasa kini hanya cerita lama ini tergantikan panas dan amat sangat sesak sesak Jalar sampai ke pedesan. keserakan kekuasaan makin menjalar, pepohonan ditumbangkan, pembangunan dikembangkan. Hmm. Yang sejuk, yang damai, yang tenram, yang indah Ini mulai tergantikan panas dan, dan amat sangat Dan amat sangat Dan amat sangat sesak Aku ingin coba pemberontakan untuk membatasi Namun aku yakin tersudut kalah sebab mereka dipersenjatai Bukan pedang bukan parang, bukan shotgun, Tapi uang, uang berkuasa, uang berkuasa kepada desa keserakan kekuasaan makin menjalar pepohonan ditumbangkan gedung-gedung dibangunkan Yang damai, yang tenteram, yang indah Kini mulai tergantikan panas Dan amat sangat Dan amat sangat Dan amat sangat sesak